Allah Akbar lihat di atasnya itu galon lagua men, ya galon itu galon air minum aku lah itu neng, dari... Allahu Akbar. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel gua, di channel Ivan Sandro. Oke okay guys, kali ini gua akan reaksikan lagi hal yang lucu mungkin ya. <gülüyor> <gulESS> oh, jadi gua pengen mencoba nih, Jadi ya sebenarnya kan gini, gua akan tetap membuka komentar, komentar eh, tanggapan ataupun dibilangnya respon permintaan dari teman-teman semua nama sebelumnya mungkin banyak teman yang belum tahu ataupun baru masuk di sini nggak so, okay, masalah tapi buat teman-teman juga ini jadi gue sudah mereaksikan itu sendiri macam-macam ada Alip Batal dan di dong Siu ya kan orang-orang bermain-main TV dulu juga pernah ada Vichy Naki ya kan uh, terus juga Frank solawat itu ada Ronald Seiful Goban and then juga eh uh, ada juga yang gua arsikan di belakangnya video-video clip mini gitu kan Nah gue juga pengen lagi nih Untuk arsikan yang lebih lagi, -lagi itu, minta juga bang tolong dikembangin lagi bang Jadi videonya tolong bang kontennya dikembangin lagi bang Jadi kambing gak bosen uh, terimanya itu terus Bahasa Oke okay. <tuh> Jadi di sini gua ada Mama warga plus 62 Ternyata emang jago untuk menghibur Apanya Bibirnya kenapa sih gak digunakan buat hal yang lebih Kayak gitu <laughs> Oke ya Jangan lupa subscribe-nya, like, dan komen-nya lonceng di ya Kita langsung masuk ke videonya aja ya Ayo Eh itu ya. Oh iya ini mah. Tingkah laku para mama itu memang ada-ada aja kan sob. Karena dari setiap apa saja yang ia lakuinnya, hal tersebut tak jarang membuat orang lain menjadi nyengir sendiri. Iya iya iya. Ini mama berikut, ini memang nih, kalau ditelusuri tersembunyikan. Allah buatin apa nih? Tidak perlu basa-basi lagi. So berikutlah ulasannya. Ya oke okay lah. Hai. udah udah ini dia ya, <gibu> ya iyalah gitu loh, mama juga manusia pak gitu loh. Jadi kalau misalnya seandainya mereka bikin hal-hal yang lucu seperti ini, hey bro, <gibu> ya nggak, <gibu> mama maupun bapak-bapak pun juga pengen merasa muda juga, mereka pun juga merasa berhak juga untuk menikmati fasilitas sosmed yang ada. Gitu loh Jadi Ya iyalah Tolong welcome gitu loh Tolong welcome sebelum lo ada Sebelum lo masuk ke jaman ini pun juga Mereka pun sudah melewati tahap-tahap Untuk ada sekarang ini Jadi bro Wajarlah kalau misalnya mereka pun juga pengen menikmati hasil yang ada sekarang Ataupun sos sosok yang ada sekarang ini Ya kan Wajar dong ya. Dan dari situ pun juga lo akan melihat juga di banyak Ternyata mama itu sendiri juga Mungkin bahasanya dengan bahasa kata dulu di banyak Mama juga bisa gaul bro Bapak-bapak juga bisa galau, <laughs> tuh. Ya. lanjut. Oke, oh, yes, sis yes, yes, yes, susabscribe tujuh. Tujuh, apa Ternyata nih? Keluk tanjakan. Mak pernah kuliah Jakarta, oke? Halo, kalian mengira apabila Mama itu cuma bisanya Ketimun. masak, ngurus anak, beres-beres rumah. Tuh, nah, tentu enggak. kalian salah besar, sob. Olahraga, eksim sekalipun <laughs> yang biasanya dilakuin oleh para bikers laki-laki, dan itu juga kadang ada yang bisa, kadang ada yang enggak. Namun, siapa termasuk? <laughs> apabila bagi si yang satu ini mah, kalau tang-tangannya cuman kayak gitu doang mah. Ah, cetek! Iya, iya, iya, bahasanya dapat. Oh iya benar Ma. enggak ini cewek apa mama, pakaiannya doang kali. Oh iya benar mama, iya benar ini mama ini. Pakai erok sih, ya? oh iya erok. Seriusan naik. Wih aja wow gigi, oh gila. <gih> Bisa ya? <gih> Gimana sob kemampuan ya? emak, keren kan? meskipun cuman pakai dahulu motornya itu? cuman curah kan, tapi skillnya so... gila kan uh, valentino rosai aja belum tentu bisa kayak gini kan iya iya iya iya iya benar benar. Nih jadi baru semua juga di banyak bagian tahu mama penguasa jalanan dengan lampu sein ternyata ke kiri ya masih gitu ya lampu sein kanan ternyata ke kiri ataupun lampu sein ke kiri ternyata ke kanan gitu ini dia di banyak memang rekornya udah jelas Penguasa jalanan, udah pasti penguasa tikungan, udah pasti penguasa jalan raya, udah pasti juga Mama Ya jelas dong, jelas Ketika Mama nabrak lo ya pasti yang salah siapa, bukan lo, Mama <laughs> Iya maksudnya Mama yang nabrak lo gitu lo, yang pasti yang salah bukan Mama gitu lo. maksudnya iya kan bener kan, bukan Mama iya, lu lo, gitu <laughs> pasti siapapun gitu iya cowok pun juga kan berantem berantem sama mama pun juga di susah untuk berantem gua cowok, gua jantan mau gak mau bukan masalah ngalah tapi malu kan di ya, berantem sama mama bener gak? nah ini dia di banyak sekarang pun juga kalau misalnya dia bisa naik ke atas dengan aerox bro naik ke atas curan nggak semuanya lo di belanj cowok jauh bisa loh, hanya di mungkin disini aja gue tanya tanjakan ini kayaknya khusus tanjakan motor trail, bener kan? gila pakai motor aerox tinggal ngegas doang sih semuanya sih, kan? Ya. Oke, ya lanjut ya. Gurih. Iya, lo tuh ke atas tuh. gila gila gering gering benar-benar benar ke atas. Enam, the power of mama. Enam. The Power of Mama. -ma. Ya, dia nih apabila Mama itu ya, cuma ini. bisanya marah-marah doang, sob. Nah, kalau kamu udah lihat video yang satu ini, trop jamin dah, sob. Asumsi kamu yang selama ini menganggap apabila Mama itu cuma bisanya marah-marah doang, bahkan <tuk> berbaku deh ya, sob. Seperti ini. Ini kayak lagi marah-marah ini ya? <tuk> Allah -akbar, lihat di atasnya. Itu galonak gua, men. Ya, galon itu galon air minum. Aku lah itu lari. Allahu akbar. Udah, ilaha illallah. kiri loh. Ya Allah, kekuatannya beliau bener, bener dah. Kita di atas. Ya Allah. Hmm. <tuk> Ngomong-ngomong, itu kepalanya si emak kuat banget kan? Terubah aja belum tentu bisa kayak gini, sob. Iya, iya, iya. Ada, yeah. Yang bisa kayak si ada mungkin ya, memang gini ya. Memang ada juga yang di Indonesia. Memang kalau misalnya kulit itu ada juga di di orang-orang Sumatera Utara, masalah ya. Apa itu namanya itu lupa, namanya ininya uh, Ya, yang kalau masalah, mereka dibajak sering banget kalau misalnya ngangkat apapun, pakai atas kepala gitu. Atas kepala, kok iya? ada juga di belahnya, yang di Papua kalau nggak salah kan, di Papua aja untuk ngangkat tas aja biasanya kita di sini ya, di, di itu ya biasanya ada kan ya, tapi ada juga di sana mereka ngangkat pakai kepala loh yang ya, bener kan ada yang dikit gitu kan belakang kan, nah, ada juga ya, itu dia, ada power of mama, dan di sini lebih ekstrim bro ekstrimnya gimana? bawa motor bro <laughs> bawa motor aku nggak goyang kanan goyang kiri bro sambil bonceng bocah lagi di belakang, nggak semua semua bisa <laughs> <laughs> Lanjutlah Bisa kayak si ini enggak? Lo bayarlah goceng, kalau bisa Iya Sampai goceng lo lu Kokil, kokil, kokil, kokil Iya, iya lu 5. Masuk Jalan Tol masuk jalan tol. Oh, tadi itu ada drama ya. Masih ni, Sebagai emak-emak pertama yang bisa lewatin tanjakan terjal dengan motor airoknya. namun kali ini sob, sepertinya akan menjadi emak-emak pertama juga yang bisa naklukin jalan tol dengan motor bebeknya. Seperti ini. Eh <crirah> hey, iya bener, Pakai itu lagi. pakai kartu, itu lagi. <loin> Gokiong. <açık> Kok bisa? <tuk> lagu gokil <aku> <tuk> <tuk> ah. Nanti bareng lagi di belanja kok bisa ada aja Ih <tuk> ya, seriusan lu bener yuk. <gaman> ada yang tahu nggak sih apa yang ada di pikiran mama ini sob? Bro baru tahu. <gaman> <gaman> <gaman> gua rasa sih kayaknya nih mama apa udah kebiasaan atau gimana dan dia bisa menggunakan etol loh. Iya dia tahu menggunakan etol di tempel langsung jalan. Kayaknya udah terbiasa deh, kayaknya sih. Atau mungkin dia ya pas lagi nas-nas apa sihnya ketahuan dari kamera gua nggak tahu sih, gua nggak tahu atau mungkin trial coba-coba. Tapi kalau misalnya dilihat di sini dia sendiri, Bro. Alone sendiri. <laughs> dia mencoba-coba Nggak mungkin juga sih, gua nggak tahu juga ya. <laughs> Oke, lanjut ya. Tuh tahu ternyata asalkan punya kartu e motor aja bisa masuk situ, Sob. Men, iya. Mama warga Itu dua, tuh dengin, dia sambil ada bisa ada masukin aja. lagi ke dalam tas aja. So, <laughs> nah, ini sih mas satu lagi kenapa ini? Kalau ini iya. Ya, ini um, udah nggak kan kan pakai helm, malah ikutan masuk jalan tol juga sob. Ini, ini kayaknya bukan plus a, bukan ini, bukan plus 62 ini. Bukan, dikejar polisi, deh mak. Tuh, bukan plus <laughs> 6 daun, bukan, bukan, bukan. Ini di luar ini. <tuk> Wih, keluarilah dari polisi, Yaudah gila Hahaha. <tuk> <tuk> <tuk> Iya, iya, iya Mendingan diikuti, sebenarnya jangan diberi tengah jalan Ikutin aja sampai ke pintu mana Biasanya ya tinggal dijaga bahaya juga sih jadi memang kalau udah hal kayak gitu sebenarnya bahaya juga kalau misalnya di tengah jalan khawatirnya dia si cewek itu sendiri atau si mama itu sendiri ngambil jalan pintas simple oh, aku ngebut takutan, karena ketakutan dengan luar biasanya ya mendingan lebih baik udah kawal bahasanya dibelanya dikawal diikutin aja yang penting udah ketemu kan orangnya kan udah ketemu orangnya udah ketemu mukanya udah ketemu juga kan dibelanya plat nomornya ikutin aja sampai pintu masuknya jadi cegat di sana minta sama dari apa nih ht atau et nya kan bisa dilihat itu loh masih pakai hati atau hati tidak calling calling ini kan masuk masuk ganti pintu masuk ganti tol tutup ganti gitulah lanjut terjebak di lingkupan yang salah kalau tadi itu ada mama yang sengaja ini? masuk jalan tol yang ini nggak kalah kerennya ya yang tadi sob, seperti ini Hah? itu kenapa nih lagi nelfon iya lo lagi nelfon lo tapi ini bukan plus 62, ini kayaknya. Bukan ini, bukan. Bukan plus 62 ini. Bukan plus. 6. Iya, bukan mobil-mobil itu, bukan. <tuh> baru baru tahu nih ternyata membuat peraturan itu untuk tirangga sob kalau udah gini, ayo gimana masa yang harus disalahin jalan. Ini ya, nelfon kayaknya Cuma dia ini. Masuk. Bukan plus 62 yang pasti ini. Bukan, bukan lah. Iya, iya, bukan, bukan, bukan ya. Gua rasa gini ya kalau bisa judulnya itu sendiri pasti di sini ada mama warga plus 62 Tapi gua di video videonya juga dibajar banyak juga yang bukan dari plus 62 ternyata Aha loh gitu sih lanjut Sembarangan parkir sembarangan oke Kalau mama udah bawa motor kayaknya peraturan lalu lintas itu udah nggak mempan lagi buat mama kan sob Walaupun menurut orang lain salah Ya asalkan menurut si mama bener Ya pasti bener aja sob kepayung payung gitu. nih keren nih Allahu Akbar Maaar Iya, parkir Parkirnya di situ di tengah Maa Aduh oh, Maa ma. Lo oh, ma. Ya, elah Maa ya. Maa, ma, Maa, ma, Maa, ma. Itu <laughs> mobil motornya ku maha tuh Maa Kenapa nggak sekali itu Ya, kalau ini ma. udah plus 6, gua ma. keting Masa ku maha <laughs> lagi ke tukang servis Maa <laughs> Kadang dia itu nggak nyen ya kalau misalnya ngambil iges sih ya gitulah kalau misalnya cewek kadang berpikiran cepat pingkas gitu ya wis urusan ke depan urusan belakang. kan seperti itu gitu keadaannya ya kan makanya mungkin dia lagi berhenti pengen beli apa ih dibelanja gitu loh pengen misalnya gitu kan. Wah, capek murah tuh dibelanjanya. akhir dulu kan langsung beli cabe, habis itu balik lagi di tengah-tengah ngambilnya. Ini gara-gara cabe nih. Ya kan? Kalau cabe lagi mah kalau uyh goreng murah nih. Berarti lah Nggak dipikir dulu parkirin gimana <Nhtimus> mana kan <Siller> lanjut Iya <S said his introduction> <infrastructure> ini kayaknya gara-gara minyak goreng murah ini Gara-gara minyak goreng murah Dua, stop, terima telepon dulu oh, oh, stop, terima telepon dulu Hal berkenara Actually, ini... itu, mau naik mobil ataupun mau naik motor Diusahakan ya sob, jangan sambil mainin ponsel Iya, kalau bisa masalahnya yeah. melihat ponsel ya berhenti dulu kan Hadi, jangan sampai menimbulkan bahaya bagi orang lain sob Seperti ini Jadi sih sebenarnya jadi jadi itu ya Allahu Akbar Tapi ini bukan di plus 62 deh Bukan di plus 62 ini Oh digabung-gabungin Plus 62 Aduh Aduh mal di tengah tengah ya Allah, iya Allah. Nah, itu apa yang terpolisi itu? Ya, elah udah kayak gitu baru kelihatan. Ya, bisa si berhenti dulu, Mak, tapi jangan berhentinya di tengah-tengah jalan gitu dong. Itu yang di belakang jadi macet deh, Mak. Terus nah, kenapa lu? kan si pengendara lain. Jalan dulu, kan. Bagian sih kagak mau ke samping dulu berhentinya. Kumaha si maye teh, ehnya. Nasib lu pon loh, loh, loh Allah <laughs> gua udah ditarik-tarik. Yo, udah kek gitu tengah-tengah kan, kan. Nih, polisinya bertugasnya baru kelihatan tuh. Ya Allahu Akbar. <laughs> Satu, rebutan makanan. Dan dia tidak merasa bersalah kalau dari videonya kan. Gila lu. Udah ditegur, kenapa sih? Udah ditegur, tau salah lah Tau salah gitu loh Jadi kan, ini malah ngeyel Enaknya diapain sih olah, orang ngeyel kayak gini ya Di lalu lintas lagi Makanya kadang-kadang lebih banyak kalau bisa berpikir sama Pak polisi Sama bapak-bapak disuk yang di tengah jalan Atur lagi, lagi ngatur lalu lintas lagi keadaan macet parah Sabar-sabar ya pak ketemu kami yang ngeyel, -ngeyel ya pak ya Sabar-sabar pak gitu loh Semoga orang-orang yang ngeyel itu sendiri akan berkurang dengan sendirinya pak Dengan keadaan alam Paham? <laughs> Brak aja ya, enggak. Terima kasih untuk Pak Polisi, Pak Dishub yang ada di lapangan, yang ada di jalan untuk mengatur lalu lintas. Terima kasih banget timban itu untuk menjaga kelancaran kami, kenyamanan kami, dan juga keselamatan kami dalam bekerja, ya. Maafkan kami yang ngeyel-ngeyel ya Pak ya, yang melanggar lalu lintas di lampu merah tiba-tiba melanggar. Ya sudah, maafkan kami Pak ya. Mungkin teman-teman kami itu sendiri pengen cepat, Pak, ya. Pengen cepat masuk kerja, bisa. Tanyang cepat masuk rumah sakit? Bisa. Tanyang cepat masuk kuburan? Bisa. Ya sudah, tolong sabar-sabar aja ya pak ya. Yo, lanjut. 1. Rebutan makanan Kalau pergi ke kondangan tuh, pasti ada aja kan sob, nemuin momen lucu yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Iya, kan? iya, iya, iya, iya, iya. Karena ya. saking lapernya, atau lagi lapar-lapernya, malah kena keisengan dari temennya. Hmm, apa mungkin ya, pergi ke kondangan tuh hanya karena prasmanannya aja sob? Bisa jadi sob, contohnya aja si mama yang satu ini katanya bertengkar hanya karena rebutan makanan saat prasmanan. Huh, iya, bodi iya, ya? iya. seperti ini. <laughs> ini gara-gara makanan atau lagi iklan ya? Ikan ini kayaknya deh okay, bagi Ibu tuh yang ah, nah, Situ mau kasih makanan Ibu yang mama ada-ada aja kan soalnya. Hmm, meskipun Hahahaha belum tahu siapa hey, hey, Kan saya duluan Apa juga situ mau mengambil nyambil nyerobot -nyambil aja Ayo eh hey, Gantian dong Gantian dong Hahahaha <scares> apa ya, ya? kalau bisa jelasannya kalau bisa... <tuk> Mama emang punya kekuasaan tertentu dan kelebihan dia itu Hei, dia... hei, hey, apa lo? Lo mau apa? Itu kekuasanya. Kalau udah lagi ngeyel, lanjut. Yang salah dan siapa yang benarnya? Tapi kalau bertengkarnya di belakang, belakang tuh, yang yang belakang. gini, malu, malu. gimana ya? Sampai segitunya. Ya, Gara-gara <tuk> <ma> <tuk> <tuk> <ma> <tuk> Antri, aduh <tipun> <tipun> emang ini sering terjadi <tipun> ya jadi buat lo semua ini sering terjadi di prasmanan pernikahan atau lagi ada makanan seperti itu seperti inilah gitu lo kalau misalnya ngelihat ya wajar lah kalau cowok mungkin mau pasangan lebih enak ya itu dia kelebihan cowok nih mah antri dong di makanan mah ambil dong nah itu hanya cewek-cewek yang punya, punya punya the powernya tuh untuk ikut ngantri dan siap untuk ngeyel keren keren buat mama oh, <tuh> Gak oh, ya udah sih, udah sih, udah sih, ya. oh, no, no. udah sih, udah sih, udah sih, marah, marah, udah sih, udah sih, udah sih, udah sih, udah Mama. udah sih, udah sih, udah buat udah kasih. Ya, inilah udah sih, udah sih, udah sih, udah sih, udah sih, udah sih, sih, udah sih, udah sih, udah sih, udah sih, udah masih ada lagi yang lebih loh Masih ada lagi yang mungkin kitanya sendiri sudah merasakan Sudah pasti dibanyakan merasakan ya kan Ketika mama melahirkan Ketika mama menyusui Dan ketika mama itu bersabar Sampai dengan lu menikah Dan punya anak cucu lagi Paham? Ketika punya anak Lu pasti akan korbankan Malu kan untuk ngajakin anak lu Jangan lupa subscribe-nya Lain dan komen-nya di Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap ya Jaga makin Oh, oh.